Nantinya, foto spesial unggahan dari Lesti Kejora ada NIN juga bersahabat, ya, membuat kita sebagai fans pastinya terharu dan ada rasa sedih. Sekali, bersahabat, ya. apalagi melihat raut wajah dari NIN. Mama Kejora terlihat sangat lelah sekali. Nih, bersahabat, ya, hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk keluarga Lesti Kejora. Mudah-mudahan selalu sehat. Bahagia dan selalu dijauhkan Dari orang-orang yang tidak baik Amin Kita yakin keluarga Lesti adalah keluarga yang hebat Keluarga yang kuat dan tegar Masya Allah Berikutnya disimak juga bersahabat ya. Semalam Idola kesayangan Lesti Kejora Dan suami Rizky Bilar Ditemani oleh kuasa hukumnya masing-masing Ada Bapak Hot masih tompul Ada Bapak Sandi Arifin Mereka mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan dan tentunya hadir juga teman sejatinya Bunda Lesti ada Sandi Sania, ya? Masya Allah yang berpegangan tangan kita lihat juga Bapak Hotma si Tompul menggandeng Rizky Pilar dan begitu juga persahabatnya Bapak Sandi Arifin menggandeng Bunda Lesti Masya Allah ini momen kebahagiaan yang didapatkan oleh warga Konoha mudah-mudahan rumah tangga Leslar itu baik-baik saja kedepannya pun mereka tentunya bahagia Amin kemudian bersama disimak juga nih ada cidukan bahwa Lesti kecora itu itu nya sangat luar biasa tidak pernah tinggal untuk salim cium tangan kepada orang yang lebih tua Bunda Lesti cium tangan kepada bapak hot masih tumpul sebagai kuasa hukum Rizky Bilar ini Masya Allah kebahagiaan yang sangat luar biasa ini yang selalu membuat kita kagum dengan sosok lesti Attitude yang selalu menjadi nomor satu Masya Allah Kita lihat juga kalimat caption yang dituliskan oleh akun Basic Mohon bersabar Ini ujian Masya Allah attitude-nya Terpantau wawan tawuran di kantor polisi rebutan blockingan Aduh Ini Masya Allah banget ya Kebahagiaan Kebanggaan tentunya kita dapatkan dari Lesti Kejarah, luar biasa Bunda lesti. Kemudian juga persahabatnya setelah mendatangi Flores Metro Jakarta Selatan, mereka pun tentunya melakukan preskon. Ada tentunya salah satu perwakilan dari tokoh agama juga MUI persahabat yang ikut hadir. Ini tentunya benar-benar mereka melakukan perdamaian. Persahabatnya Rizky Bilar pun, itu berjanji persahabatnya tidak akan mengulangi perbuatannya lagi Dan sudah meminta maaf terkhusus kepada istrinya Lesti Kejiora yang sudah memberikan kesempatan kedua dan insya Allah Rizky Bilar pun berjanji akan menjadi suami dan akan menjadi imam yang baik untuk rumah tangga dan keluarganya, persahabatnya kita pegang janjinya rizki Bilar semoga tidak terulangi kejadian-kejadian kemarin yang sudah berlalu, persahabatnya kita hanya bisa mendoakan mudah-mudahan kembali rukun, kembali bahagia dalam rumah tangga Leslar kita lihat juga, persahabatnya banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan. Di antaranya persahabat ya dari akun Instagram Ania mengatakan, awas lo bilar ini janji di depan orang banyak, jangan diulangi lagi. Nanti melakukan lagi dengan alasan karena manusia tidak lepas dari hilaf. Doaku semoga kamu bisa menepati janji aja, pasti menjadi keluarga bahagia sama wa amin ya robbal alamin. Masyaallah kita aminkan ya. Kita yakin tentunya mudah-mudahan Rizky Bilar bisa memegang janji yang sudah diutarakan Yang sudah disampaikan di depan publik Ini janji di depan orang banyak persahabat ya Mudah-mudahan bisa menempati janji dan bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik Amin Kita lihat juga persahabat di tanggapan selanjutnya Di sini ada komentar yang diberikan Di antara dari akun ularnya Rizky Bilar .ulernya, mengatakan Mohon maaf sebelumnya, sekedar mengingatkan saja. Udah, jangan pada komen kasar dan kurang mengenakan untuk dibaca. Leslar aja udah damai. Kita sebagai fansnya, jangan sampai ada dendam, jangan iri. Menyatukan sepasang pasutri yang diambang, keretakan, bahkan nyaris pisah itu pahalanya sangat besar. Bismillah saja, semoga ini jalan yang sudah dipilih Allah untuk manusia yang punya niat untuk belajar hijrah menuju kebaikan. Kita aminkan saja apa susahnya berbagi sedekah, menyenangkan orang lain, terlepas apa yang Bapak El perbuat. Mudah-mudahan Bunda El jadi sosok istri yang dengan ikhtiar memohon bersimpuh di hadapan Allah melalui ibadah umrohnya. Sesungguhnya Allah sangat membenci perceraian, meskipun tidak ada larangan tentang hal itu. Dan di sini, Bunda El sudah berusaha menghindari salah satu apa yang dibenci Allah. Kita harus dukung, mudah-mudahan ada hidayah dan mujizat yang mengiringi kehidupan rumah tangga Leslar. Amin. Yuk, sama-sama kita sebagai fans doakan support yang terbaik untuk rumah tangga Leslar. Selanjutnya juga bersahabat, ya. Tak hanya Rizky Billar yang tentunya ambil atau buka suara. Lesti Kejora pun, ya buka suara dan meminta maaf untuk masyarakat Indonesia Persahabat yang sudah tentunya pasti heboh banget ya dengan permasalahan ini Dan jalan keputusan yang diambil pun, Lesti Kejora mudah-mudahan itu keputusan yang terbaik Kita selalu mendoakan itu Dan Alhamdulillah, ya Leslar kembali rukun dan berdamai Dan kita lihat juga, ya ini ada sebuah rangkuman Leslar Waktu freskon ya Kita simak uh, untuk info hari ini Rangkuman dari Leslar yang pertama Proses pengajuan RJ atau restorative justice sudah diterima dan diaksesai penyidik kepolisian Maka dari itu kasus ini selesai karena semua persyaratan sudah terpenuhi Yang kedua, MUI atau majelis Ulama Indonesia menjadi saksi dan sudah menyampaikan nasehat kalau Leslar harus menjaga amanah rumah tangganya. Yang ketiga, Bilar sudah minta maaf sama Lesti dan berterima kasih karena dia sudah memberikan kesempatan kedua buatnya. Yang keempat, Bilar juga sudah meminta maaf sama keluarga Lesti karena tidak bisa menjaga amanahnya sehingga rumah tangganya hampir gagal. Yang kelima, Bilar berjanji akan menjadi suami yang baik dan ayah yang baik dan memperbaiki kesalahannya untuk menjadi lebih baik. Dan berikutnya, keputusan berdamai sudah disepakati semua keluarga besar. Berikutnya, Lesti juga sudah menerima Bilar karena dia percaya Bilar mau berubah dan ada syarat-syaratnya juga. Selanjutnya, Lesti sudah meminta maaf Sama masyarakat Indonesia Kalau masalah mereka tuh bikin masyarakat tersah Itu rangkuman Dari Fresconnya Leslar, perselabatnya Dan kita tentunya Harus mendoakan yang terbaik untuk rumah tangga mereka Ini keputusan Yang diambil Untuk tentunya menjalin kebahagiaan Membangun rumah tangga Yang lebih harmonis lagi Kita doakan saja yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilar Ini akhirnya persahabat ya Mereka happy ending dan berdamai Semoga kedepannya menjadi Tentunya pribadi yang lebih baik lagi Selanjutnya kita lihat nih Momen yang sangat membuat Semua orang pastinya baper banget ya Saat Rescon Di akhir-akhir persahabat ya Mereka tentu melakukan Keromantisan Lesti kejorah cium tangan suami tercinta Dan sebaliknya pun persahabat ya Rizky Bilar pun Cium tangan Bunda Lesti kejar Ini Masya Allah Luar biasa sahabat ya Bunda Lesti emang istri yang sangat solehah Terlihat sekali persahabat Panutan banget nih Bunda Lesti Orang baik, orang hebat Luar biasa Masya Allah Dan langsung dipeluk ya Aduh luar biasa Tak bisa berkata-kata apa lagi nih persahabatnya Hanya bisa mendoakan yang terbaik Untuk idola kesayangan kita Ayo Leslar bangkit Tentunya hiraukan saja orang-orang di luar sana yang selalu menghujat, yang selalu membuli, tetap tentunya menjadi garda terdepan Leslar, semoga rumah tangga selalu bahagia. Berikutnya juga, persahabat, ya ini sih momen yang membuat tentunya kita semuanya baper abis nih, persahabatnya. Hal kecil, persahabat, ya perhatikan deh, tangan Lesti kejora Ini tiba-tiba, ya memegang tangannya Rizky Bieler. Ini Masya Allah banget, pokoknya keduanya memang selalu bikin baper aja nih persahabat ya Momen langka, kembali lagi persahabat ya Momen yang selalu ditunggu oleh warga Konoha Momen seperti ini, kebahagiaan, keharmonisan dalam rumah tangga Leslar Ini cute banget Berikutnya juga persahabat ya, keluarga Rizky Bilar ini kompak juga mengunggah sebuah postingan Bang Yudi Revan pertama persahabat yang memposting sebuah kalimat Alhamdulillah yang sudah tentunya persahabat menyaksikan rumah tangga Leslar kembali rukun Dan kita lihat juga persahabat ya Kak Nurul memposting foto momen saat pernikahan Leslar Masya Allah banget ya Mereka yang sangat bahagia Doakan yang terbaik ya untuk rumah tangga Lesti dan Bilar. Kita lagi-lagi hanya bisa mendoakan yang terbaik. Masih menunggu kabar terbaru hingga cedukan terbaru berikutnya? Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Lesti Fati Update yang akan selalu memberikan kabar terbaru. Kabar baik dan kabar bahagia mengenai Bunda Lesti Keciora. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bangin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.